Bismillahirrahmanirrahim hmm. ah akhirnya Wah yang mana ya Ah ini ini mantap Woohoo. Saudara aku oh. Fahamilah, mencukur sebagian rambut dengan kundul dan membiarkan sebagian disebut dengan qaza. Dan Nabi saw melarang qaza. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Naha Rasulullah saw anil qaza. Rasulullah saw melarang qaza." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dilihatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Alaihi Wasallam pernah melihat anak kecil yang dia dikundul sebagian dan rambutnya dibiarkan sebagian. Lalu beliau mengatakan, ihlaqhu kullah, awda'hu kullah. Kundul semuanya atau jangan kundul semuanya. Di samping itu, melakukan qaza' menggundul sebagian rambut dan membiarkan yang lain, termasuk di antara tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang kenal syariat. Atau tradisi orang-orang yang fasik. Dan kita dilarang oleh Nabi Wasallam untuk meniru mereka. Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Siapa yang meniru kebiasaan satu kelompok masyarakat tertentu, maka dia bagian darinya. Dan tentu kita tidak ingin meniru gayanya orang fasik. Karena itu hindari model rambut semacam ini.